Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo para sahabat, lesti lovers, bilaovers serta les lar lovers dimanapun kalian berada, Divatifi kembali hadir untuk mengabarkan kabar terbaru seputar lesti dan Rizky Bilar.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 Tentunya kita mendapatkan kabar yang penuh bahagia, bersahabat ya dari idola kita. Unggahan pertama, tentunya kita lihat di sini ada sebuah unggahan momen spesial. Lesti dan Bilar di acara Prescon Cinta Abadi Leslar di ANTV, ya terlihat keduanya sangat bahagia, dan tentunya kita juga yang melihatnya. Penuh dengan kebahagiaan, para sahabat ya, doakan yang terbaik. Mudah-mudahan Lesti dan Bilar selalu diberikan kesehatan. Amin ya Rabbal 'Alamin. Berikutnya, para sahabat kita lihat juga sebuah unggahan spesial, yang mana tentunya di acara Frescon Lesti Kejora tampil sangat cantik. Para sahabat yang luar biasa dengan memegang bunga dan memakai gaun indah. Luar biasa penampilan Lesti banyak sekali menuai pujian dari banyak orang Yakni dari fans Lesla Lovers para sahabat ya Yakni dari akun Instagram Amerah3270 mengatakan dalam kolom komentar Subhanallah cantik jauhkan mata jahat darimu Selanjutnya ada komentar lain dari akun Instagram Shaif.Zekri mengatakan dalam kolom komentar Masya Allah Anggun banget Dedek Lesti Luar biasa persahabat ya penampilan Dedek Lesti Di acara preskon hari ini Membuat semua para fans Tervana Dan tentunya melihatnya sungguh bahagia ke kabar berikutnya, para Sahabat, kita lihat juga Sebuah unggahan dari IGS-nya Dede Lesti Ini adalah unggahan spesial Yang mana mereka mendapatkan gift dari Pak Otis para Sahabat, ya Luar biasa hadiah yang diberikan oleh Pak Otis Membuat kita semakin bangga aja Banyak orang yang selalu mendukung Dan selalu mendoakan buat hubungan Lesti dan Rizky Bilar Pak Sahabat, ya Abang Bilar pun mengunggah sebuah Postingan yang sama bersama Leslie Kejora, kita semakin bangga persahabat yang Mudah-mudahan banyak sekali orang-orang hebat dan orang-orang baik selalu tentunya mensupport buat Leslie dan Bilar. Dalam postingan Abang Bilar pun disitu sebuah kalimat caption yang dituliskan. Alhamdulillah, terima kasih giftnya ya Pak Otis. Luar biasa, persahabat ya Tentunya dukungan dari Pak Otis Direktur ANTV Yang membuat kita semakin bangga dan bahagia Berikutnya, persahabat Kita lihat juga sebuah postingan Yang mana tentunya ini Postingan info Rangkaian acara pernikahan Persahabat ya Kita lihat, persahabat ya Dalam acara fresh kon tadi Ada info di tanggal 4 Juli itu adalah acara adat yang akan diadakan 11,5 jam dan tanggal 12 Juli ada lepas lajang yang akan tentunya diadakan 5 jam dan tanggal 15 Agustus adalah resepsi medan yang, yang akan diadakan 7,5 jam luar biasa siap-siap persahabat ya tentunya siapkan fisik cemilan kota semua acara di tanggal itu mudah-mudahan saja tentunya Dilancarkan dan disukseskan, amin ya Luar biasa, sahabat! Ya, kita mendapatkan kabar yang sangat bahagia. Mudah-mudahan, tentunya kita mendapatkan kejutan yang lebih bahagia lagi dari Lesti maupun Rizky Bilar. Postingan tersebut lebih repost kembali oleh akun Instagram. Senal putianusko Bilar ada sebuah kalimat caption yang dituliskan: "Siapkan fisik." cemilan kota semua acara di tanggal itu tolong di schedule ulang dulu gak main-main nih acaranya leslar makasih antv Official luar biasa para sahabat ya ini akan diadakan di antv kita tentunya akan diberikan kejutan yang sangat bahagia banyak tanggapan banyak sekali respon juga dari para fans yakni dari akun instagram Kurnia kurniasi hasil berkomentar pada Pas diberi bukti, ini sama anak mana caranya panjang banget lagi sebelas jam. Wow, ini full oversubscribe ya luar biasa. Kita akan mendapatkan kejutan yang sangat bahagia langsung dari ANTV soal rangkaian resepsi pernikahan dari Lesti maupun Rizky Bilar. Berikutnya, para sahabat, ada unggahan dari IGS-nya Dede Elasti nih, yang mana Dede Elasti mengunggah sebuah postingan Haris. Para sahabat ya, Dede Elasti ada di lokasi syuting Abang Bilar hari ini dan menemani Abang Bilar syuting. Para sahabat ya, terlihat dalam postingan Dede Elasti. Tentunya ada Bang Haris di situ, para ya, luar biasa. Tentunya kita lihat juga para sahabat ya. Tentunya Dedek Lesti sangat setia, sangat mendukung, mensupport apa yang dilakukan oleh Rizky Bilar Mudah-mudahan kita mendapatkan sidokan vitamin manja, persahabat ya Vitamin bahagia langsung dari Dedek Lesti maupun Rizky Bilar Kita lihat juga persahabat ya, luar biasa donggan dari Pak Otis kembali yang terbaru nih Luar biasa bersama calon pengantin Dan tentunya calon pengantin ini sudah ganti baju Para sahabat ya, luar biasa Apalagi tentunya mereka menunjukkan Kerematisan dan kemesraannya Para sahabat ya, perhatikan tangan Lesti Kejora yang tidak ingin jauh-jauh dari Rizki Bilar, para sahabat ya menunjukkan kebahagiaannya mudah-mudahan mereka diberikan kelancaran kesehatan kebahagiaan tentunya sampai menuju hari harati amin ya Robbal alamin dan berikutnya para sahabat ya kita lihat juga ada sebuah unggahan spesial yang mana tentunya kita lihat ada unggahan terbaru cakep tanamannya, ini adalah unggahan dari Pak Ferry luar biasa persahabat ya, kayaknya di sini mereka ada iklan nih, ada Project iklan, luar biasa mudah-mudahan tentunya banyak rezeki yang ngalir, untuk calon pengantin, untuk calon Tentunya pasangan, calon suami, istri, para sahabat, ya idola kita mudah-mudahan kebahagiaan selalu diberikan. Kita masih menunggu kejutan selanjutnya. Mudah-mudahan kita mendapatkan kabar baik dan kabar terbaru soal Lesti dan Rizki Bilar. Tetepkan dengan channel ini, biar kalian tidak ketinggalan informasi dan kabar selanjutnya. Mungkin ini informasi di sore hari ini, para sahabat. Bagaimana tanggapan kalian? Silahkan berkomentar. Bang Min ucapkan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.